Aku Syahril Usama. Aku adalah sesosok pria yang apa adanya. Jalan hidupku aku tempuh dengan penuh kekerasan. mana aku waktu itu mencari jati diriku sehingga aku sadar bahwa hidup itu sementara. Memang aku berawal dari anak yang soleh yang ingin tahu tentang kehidupan luar yang liar. Tapi Allah mengembalikanku ke jalan yang diridoinya, jalan yang penuh dengan hidayah dan jalan yang penuh dengan manfaat bagi orang sekitarku.